Wow, Bang Adi Sky lagi ada di toko bayi Persahabat ya sepertinya lagi cari kado untuk baby El nih. Masalah banget ya. Wow, kejutan banget ya apa sih yang akan dikasihkan. Ayang akan tentunya surprise kejutan kado Baby El dari Bang Adi Sky Persahabat ya. Postingan tersebut pun post kembali oleh akun Family Arska Leslar 23. Ada kalimat caption yang dituliskan Uncle Adi Sky lagi cari kado nih buat keponakan BBL Masya Allah banget ya Mudah-mudahan saja tentunya kita mendapatkan kejutan bahagia Dari teman-teman kerabat Rizky Bilar Banyak komentar tanggapan juga yang diberikan di postingan ini Salah satunya dari akun Anies Triari ini Mengatakan di kolom komentar Bang Andi mukanya berseri-seri, kayaknya seneng banget Semoga segera diberikan jodoh idaman dan terbaik ya Bang Amin Masya Allah banget ya Kita <tuh> lihat juga persahabat ya Keunggah berikutnya ada vitamin bahagia di channel YouTube-nya Bang Adi Sky Ini vlog tentunya luar biasa juga persahabat Welcome BBL, Selamat Ibu Lesti Kejora dan Bapak Rizky Bilar Wow, tentunya persahabat ya, kita disuguhkan kejutan juga di channel YouTube-nya Bang Adi Sky Mudah-mudahan selalu banyak orang-orang yang mensupport idola kesayangan kita Dan tentu persahabat sini Ada kalimat komentar yang diberikan salah satunya dari akun m.arkans108 Nangisku, terima kasih udah jadi sahabat kakak dan dedek dan selalu support mereka Sampai saat ini semoga persahabatan kalian sampai til jana. Amin Adi Sky semoga cepet dapat jodoh buat Bang Adi dan sukses selalu Amin Wah, Memang Bang Adi Sky luar biasa banget persahabatnya Teman sejati yang selalu mensupport idola kesayangan kita Dan untuk kabar berikutnya perhatikan juga Tentunya siapa yang udah nonton vlog Leslar Eksklusif detik-detik persalinan Bunda Lesti dan kesiapan Papa Rizky Bilar Persahabat ya Tentu Bang Imin terharu dan meneteskan air mata banget ketika Dedek Lesti dan kakak Bilar meminta doa restu kepada orang tua Persahabat ya apalagi Dedek Lesti tentunya dipeluk oleh ibunda Masya Allah disitu tangis pecah banget persahabat ya dan Alhamdulillah persalinan berjalan dengan lancar, dan BBL, dan Bunda Lesti itu sehat walafiat, amin, Alhamdulillah, bersyukur. Mudah-mudahan selalu banyak doa-doa baik diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar. Kita lihat di postingan yang diunggah oleh akun Lesti Bilar, galeri skor ini Pak Sahabat, ya ada kalimat Johnson yang dituliskan. Masya Allah, tabarakallah, mewek. Yuk nonton lagi, cus katanya persahabat ya merembes katanya tuh. <laughs> Wajib trending nih persahabat ya. Yuk buktikan kekompakan kita. Tentunya kita pasti bisa untuk trendingkan vlog Leslar Entertainment. Ke kabar berikutnya juga ada kabar terbaru hari ini persahabat. Perhatikan di unggahan Kairin Grakasita Kelsita persahabat ya. sore ini sudah berada di rumah Leslar. Jengukin Baby L, cute katanya tuh Masya Allah Wow, Alhamdulillah Dede Lesti sudah pulang ke rumah Dan pastinya banyak sekali Artis-artis besar Masahabat ya, jengukin Baby L Dan Bunda Lesti aduh makin bahagia Dan makin tentunya Kita bangga kepada Idola kesayangan kita dan selanjutnya Papa Bilar juga memberikan vitamin bahagia untuk kita semua di igas pribadinya persahabatnya perhatikan mengunggah sebuah postingan foto atau video kaki baby L ya Kata kakak Bilar Nyicil dulu sekarang kaki sebelumnya tangan yang diposting Sekarang kakinya duh gemes banget ya kakinya lucu cute <laughs> Masya Allah dan postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar anuskersik. Perhatian Perhatikan juga di kalimat postingan dituliskan Habis kaki apa ayo jangan sampai turun pangkat Malah dikasih lihat bak mandi doang Katanya tuh cute banget di persahabat ya Hingga banyak komentar juga yang diberikan di postingan ini Salah satunya dari akun Family 24 mengatakan Bentukan kakinya bilar banget, ternyata benar Kata dokter nana, kalau postur tubuh baby L tuh papanya banget Wow, Masya Allah banget di persahabat ya Yuk sama-sama kita doakan, sama-sama kita tentunya support dan Selalu mendukung yang terbaik untuk idola kita, dan jangan kemana-mana. Tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru selanjutnya. Ini adalah informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.